bisnis apa bisnis rokok bisnis babi aku non jikalau mau darum buat non pijat besok besok gambaran dulu jilang udah besok lagi nah cewekmu gue lago apa menek dipang lah terus <tik> <tik> kamu nek babi itu sama Islam terus tak disuci Mungkin di ganteng, kan? Eh? Eh? Nah, misalkan anakku colok jumpa Mati Ganti aku